enak nak le pugaya mangga ya tu madan ne <tuk> nada, <tangan> nada,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 Bagaimana sebulan dua hmm. Hmm. Ini akan di Bapak dua, dua, sip waktu itu Ini akan kita milih. Kita Ini kita kita Ini Jadi, kami, kita Dan sudah sip itu. Dan, ah. pernah itu ya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 Karena sama dengan gubunum turunan, opo gak mio rurai, mio Kami keluar semua. Kami lima orang kan keluar satu Tapi mio menurut apa? Ceng anaknya guta kan suka mereka jaman warisan. Suku lama gubukan beresing dari itu. Makai ok, kan. mak guta kan bukan tangannya opo lah. Kalau mau keluar solusi saya punya begini, ada dua. Kami tidak minta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 ini saya bahwa kami di mana yang disampaikan di sini nanti di pihak merasa bahwa begini Thomas, Tadi kami sudah rapat enggak? Duduk bareng. Belum selesai. dulu. tapi belajar menjadi pendengar. Aku tahu tapi itu salah. Tadi dia Tapi kemarin kami jawab. Kemarin kami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 itu yang saya mau sampaikan supaya jangan sampai om mereka bilang, eh jempir habis 30, oke tak om jempir habis 30, tapi tidak mau tapi saya merasa banget kami lihat yang dimana, sakit kalian baik-baik saja. usah saja tapi jempolnya dalam dengan berisnya hanya ada sinun juga kamu berkau tapi saya sudah dengan hati besar saya bilang, sudahlah, karena orang tua sudah buat seperti itu jadi sudah tak mau, kamu mau beli, kamu mau mencari tagi, tuk, moto, kamu beli, itu prinsip saya lebih baik kita saling menghargai dan para kita saling kata barang-barang begitu dari itu yang saya mau bilang nilai barang itu tidak sama dengan nilai manusia itu. Dan itu juga. sebaiknya tidak coba sekarang gue berencana gue, gue mau pambe tapi mau determinis siang. main jadi terpaksa begini nih kan jadi guru kos kakak itu bukan gue ini batalkan gue punya pembicara tidak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 saya juga tetap disampaikan bahwa kualitas kita ini mau datangkan, jadi sabar, kita omong. aku masih kira kita, mereka ini. Kita semua agak, ya. kami, kami omong. ini sudah yang nomornya, ya. Ya, sudah, tapi saya sudah ambil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 dan secara apa sudah tadi akan dia tidur, malu. dia di kita paksa kasihan tuh, paksa tidur di dalam, dia sudah mentahkan itu, jadi kalau begitu kalian memakai katuna kamu, batalkan dulu karena ini penting, ini penting sekali karena nandung, nandung, kamu, nandung, nandung, nandung, kira nandung, dia. Eh nandung, ada nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, nandung, juga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 Cair, kami cair dan juga. Dan ini kapan kami akan ini sudah, sudah, sudah, sudah. Nah, terima kasih nah, yang, bisa kita, yang jadi, saya, saya mau sampai, eh, begini, kita semua. Nah, masalah ini kita ambil jalan tengah dan yang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 Akar permasalahannya ini kan kita tidak bicarakan Rumutan iya, tahapan iya, kita tidak iya, iya, bicarakan iya. Hanya maksudnya mereka mati itu bebas Oh mereka iya. mati juga bebas iya, itu, iya. Nah, Jadi, biasanya ketika juga bapak Ngorong-ngorong pemukusan Nah, oleh karena itu Kalau seperti Bukan ini Maka ini, Bukun. saya mungkin minta kami Lima duduk lagi Berkaitan dengan mama meninggal, iya. jangan kita berkaitan dengan tadi lagi. Karena tadi kami tidak bicarakan. Mm. Sudah, oh peminta tadi berkisah, baik. Sangka sambungan si tanah, nah. sangka meriam. Minta maaf aku, wabinnya penuh dari baku. Aku sudah penuh dari aku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 Menyebar dan kembali itu, ya, ini nilainya. Kita tidak perlu saya foto. Kamu gak tahu, tapi kamu gak ambil ini. <tuk <tuk itu, ya, itu ya. yang bagus. Tidak bagus itu. Oh, oh, gak mengapa yang terjadi? Itu Inilah turun. Mau baru berdepan. Baru putri, baru putri. Baru putri, baru Baru saya saya minta maaf karena memang dia penjaga rumah suku betul tapi gue Michael ke, ya. seketika saya datang, cepatlah, hitam putih tidak ada. Kau lah kepala. Kau lah punya tulang Dan Romeo kan <Syrian> perlu ambil lagi. Saya sudah omong, saya kami omong semua. Sampai yang b yang maklum Romeo nama itu macam apa? Nama yang lucot. Lama dengan Romeo pun gak macam jempira. Kata jempira ini yang kami masih ada. Jangan tunda-tunda kami masih ada ini. Baik-baik. Ko bila i konsol kami pa. Risabila. Ada Ada Ada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 bisa atur dia tadi yang itu tidak berarti bilang kami mau tidak bisa nak begitu itu kamu belum masuk sama ya kalau cepat kamu Walaupun betul, betul, tapi Kapan kamu sampaikan di bapak Di Bukan Bukan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 Hmm. Nah. Nah, kita tidak pas ya. hmm. tetap, tetap, tetap laku kan. nah, nah, kita lakukan. jadi nanti kita kesan kasih Kami tidak Oke, aku terima Tobas bisa cantando a sedujo. Miocalli, mau, E a tornama, miocana, me buscando, me acuila, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tá, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, sudah turun. matua iya. sudah Masa, sekarang kita lepas bebas kalau <laughs> ada, Kalau <laughs> mau Siapa kamu mau kerja. Lihat, mau sedikit papa saya bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, kamu bukanlah, eh bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah, bukanlah,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 Oh, si hmm? Berhasil, berhasil Naik Kita berani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 ini jangan Bos sales nama tangina mana Ya aku, lo mau mana? Tidak, nanti baru inahampo. Eh taruh apa gan sih? Ini baru karena ini lagi dalam lah Ah, kemana nama soga gak sih, foto yang sebuah kakek itu bosu nama Ini dan tidur. tidak, tidak, tidak, ada nakli. <tuk> Kamu tidak makan daging. Ini habis saya, Jangan sampai bakal? terus kamu semua. Eh, jangan kalau sambil bagaimana? jangan bersin. Makan. Nona makan. Ini pade pade. Hm? Mak, mak. Mak. Mak. Mak. Mak eh makan makanin makan makan berhenti <tuk> eh makan itu selok dengan nasi sembang dan kempet beradik saja makan telan tidak boleh kami tidak boleh kami an. tidak boleh Ani, makan kita tidak bisa rius perempuan angin angin. saja ah rius, makan Eh hey, selamat pagi ola selamat pagi mama habis mandi sang, Daging siap di sini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini dan butuh konek juga marah Kita hanya bersalah. makan sambil buang. Ya, Mas. Siapa Pindah situ habis. Minum sudah. ini. Yo, Selera A dengan lo, oh, kan. da -da, mà, ini ini -ah. ya. nah perlu di Facebook kan ini ini perlu di Gobais. Anak anak namanya itu, dia main lomba. makan. <Santi> <monggar>. <menuden1> so ya, Jadi kamu nih kelompok muka makan. Ya. Ini muka bodoh semua su kenyang. Amin sih kayak ya buat apa? Aduh. Brem si tetap lurus, nah terus buat tetap game gue, terus, hmm. nah, nah, nah bengki, nah, bengki, eh. Ke panas sedikit lagi, kena panas itu. bengki, Dan bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bilang, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki, bengki,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 Tak telepon tak. Ini di sekolah nih. sekolah le. Nah, biar minggu le sekolah. Nyedilah bodoh dulu bos. Yang bodoh. Jadi sekolah <laughs> minggu. Jocep tadi mana cukurnya yang anu tuh? To besiki belum apa apa tanya keramas. Nama, kolak ring-ring mau hidup roh ini akan. umur panjang mau tekan orang mau ya anak ayo pak tadi kemali, pesan, shoting, shoting. Ay, kaya mandi mandi hancur di sana nih. nah gitu bapak ya, maap, pak. <tuk> eh madu, madu. sudah mandi mereka guru Sonya kalve makna dapat berkat lah, ya leh berkat A gue dari penuh ke A oh kumak kita kum mendormi Vence Vaidar jadi gue lepas pak kita semua sepaham baik kamu lama selama semua spam, deh. tapi semuanya karena dia punya hak dia semua sepanjang ini judulnya tapi sponsor kami belum datang. Mm, nah, Tandang, nah, nah, nah, eh, ada Urusan ini nanti atas nama nggak merasa bahwa dia punya istri itu pakai yang tertua, jadi tidak tinggalkan kita sih. Siapa pusarung tuh itu lo sampaikan ke, sampai jadi tidak. tidak. kita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 dia punya segala macam persian semua eh eh bos udah belum kamu ya tadi lihat nih Mama megusti pap me Belunala sura baere beluna ma kalimak modumbe kamola vavi besok gas eh nare notong tuh ini coba pap napa kan omrek apa? Ah, eh. ah, lagi? Eh. Ah, gurga do mo bre kamu foto ini wanita Aduh, punya lakukan itu, kalau saya mati, saya pikir begini. Anak-anak susah. Kenapa? mana di kopong Pak <tuk> Pak Juan <tangan> ya ini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 <tuk tangan> nama oh pernah nih rote mama sudah Ma tengah Hei, Jangan keluar jadi bahaya tengah di jalan tadi. Saya nganter babi tapi tidak ada ah, mana orang babi dong. panggil saya. apa Iya, cuci pekian istri juga. Ada ah, urus tidur. Ini bagi si kepala besar-besar. Si